Oke okay guys ya kembali lagi bersama Siapain Oke okay guys ini? kembali, kembali lagi, lagi bersama kita, kita. Siapa kita? Siapa? Siapa? Nardan Anjay <laughs> <laughs> Oke okay guys kita Pasang di Sadul Nah naik sih Langsung pasang 2 Pasang uh, Pasang lagi nih begitu itu, Narda. Ya, okay. oh. <laughs> gimana? Oh ya, ya. Aduh, kok? Kok ini turun terus, Nice gitu dong? Naik bro. Hei, turun terus ini gimana, Dek? Lah, saya tolong lah. Ben, lah. Aduh Oke okay, dapat dapat satu doang sih tidak apa-apa guys. Oke, okay. langsung kita pasang lagi, pasang lagi, pasang lagi, Bro. Langsung kita all in aja nggak sih? Oke. Okay. Naik sini sih, sih. Kita ada saldo 9000. Oke, okay, naik terus. Naik terus. Aduh, jangan turun, Bro. Ada, Bro. Hah? mandi ah hekelah. hekelah aduh bro bro ngembala turun nih wah oh, udah auto kalah alas ini si anjas nanti kita alin kalau emang mau naik ado ya habis, guys! Anjay, majar pasang sih, pasang lagi, pasang. mau naik, naik loh, nice, naik. Oh, itu yang ngobor ngobor janda ancas. Aduh, naik bro, nice, tet, nice. Saldo kita, uff. Uh. Wuh mantep sih, beh uh, Anjay. Salut kita ada 9000 Kalau kita dapatnya langsung beli beli cewek Anjay. Wuh gila sih naik gratis co dapat. Oke okay, naik, naik berapa itu? Nah, kita mana di, Ini di atas? Eh dapatnya nih dikit bro. Kita naikin bednya habis ini, guys. Ya, langsung kita all in Wah, tambah sih bednya Sih, tambah oke 200 ratus aja.